Galang Rambu Anarki, adalah anak sulung dari Iwan Fals, yang juga sebagai gitaris dari band Bunga, wajahnya yang cukup tampan dan mempunyai ciri khas Tato di lehernya, sempat menjadi idola anak muda pada masa itu. Namun sayang, usianya begitu singkat, Galang meninggal saat usianya baru 15 tahun, Galang didapati sudah meninggal di kamarnya pada malam hari setelah latihan dengan bandnya, dia meninggal akibat sakit pernapasan yang memang sudah lama dia derita.